Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita belajar matematika bab 1 operasi hitung pecahan Pada pertemuan pertama kita belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dan campuran Baiklah, contoh pertama, 2 per 7 tambah 4 per 7. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung dijumlahkan. 2 ditambah 4 per 7, sama dengan 6 per 7. Contoh yang kedua, 1 per 3 tambah 4 per 2. Karena penyebutnya belum sama, jadi bisa kita cari penyebutnya dengan cara kita kali silang. 3 dikali 2, maka penyebutnya adalah 6. Cara mudah untuk menyelesaikan penjumlahan yang berpenyebut berbeda bisa dengan kita kali silang saja, yaitu 1 dikali 2 adalah 2 dan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, 2 tambah 12 14/6. 14 per 6 ini bisa kita kecilkan dengan cara kita ubah menjadi pecahan campuran 14 kita bagi 6, bisanya adalah 2 Kemudian penyebutnya tetap 6 Terus 2 dikali 6 adalah 12 Maka 14 dikurang 12 sama dengan 2 2 itu adalah sisa pembagian dari 14 dan 6 Pembilangnya adalah 2 Hasilnya 2, 2 per 6. Contoh yang ketiga. Di sini pecahan campuran ditambah dengan pecahan biasa. 2, 1 per 3 ditambah 2 per 5. 2 adalah bilangan bulat. Kita pisahkan terlebih dahulu dengan bilangan pecahan. Untuk penyelesaian soal ini sama dengan cara sebelumnya Penyebutnya kita kalikan 3 dikali 5 Maka penyebutnya adalah 15 Cara mudahnya untuk mencari bilangan di atas Yaitu dengan perkalian silang saja 1 dikali 5 Dan 2 dikali 3 Jadi hasilnya adalah 2 5 ditambah 6 Per 15 Maka 2 11 per 15 mudahkan teman-teman belajar matematika dengan cara cepat dan tepat untuk lebih mahir lagi dalam belajar penjumlahan pecahan biasa dan campuran maka cobalah teman-teman selesaikan latihan berikut ini selamat mengerjakan